seorang yang meyakini nasab nyebal atau meyakini gaya tanpa tanah orang menek jadi nasab, taruh ke ruangan, gak musal tanah taruh kalau di nasab, iya, gak Kira-kira kota, aneh-aneh Kata-kata masbur ya, aneh itu itu itu tunggu aneh Nah, gue kan, ya, kan? Oh, bikin nah, yang populer ya, tapi ih, oh, kembali kan dulu rame di sini, di sini aneh, ya. cara nih santri Pondok ya, Allah. Mulai IKAP nih, gunung budak, sampai nak mulang mau langsung jadi itu, enggak. pondok itu, pondok saham kok, paling aneh. Nggak ada sendiri, dan jadi Ambang ini bisa nih itu dalam hal ini. itu Sangat sama tinggal Nah, mukul mau kamu standarisasi buat ntar taruh. Enggak dong, pola terus. Peneliti kok buarat ya, kok dia peneliti gaya di NU, orang Arab. Kamu. Oh, kalau di contoh Muhammadiyah, aja, saat itu apa, peneliti kalau sholat saja pusing. Ono tengen ini, ono ini. Kalau peneliti aneh, hendaknya di NU. Pak, orang-orangnya nanti Indonesia orang temuan jadi ada sangat cuma malah Iku makte lan tanate sangat endi. Iki tadi wis ngono mitos yang ditanamkan wong mau to Mulai mitos nabi dhewe pikir kali sing ra duwe, kok sing ra duwe nopo kalih. Iki pengalaman jempol. Wong mitos entang mau to selamat keniki ketemu nabi. Semua yang di versi yang diterima secara sepotong, potong. Makanya betullah Mbak di keputusan mantah Allah Masyilah Sheikh, pastai hukum Orang yang belajar tambal guru guru ini nabi. Karena kita ini butuh standarisasi, dari butuh standar minimal yang paling enggak kita waris dari Rasulullah. Kalau enggak orang pakai versinya sendiri sendiri. Karena ini masalah konsum, mulai Islam kami nadir Anadir bopo, terang putih, cici, cilok, tak gaul gaul, kalau dari cikal gaul Gawe gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, gaul, Ya itu nanti itu rugi, kalau dia memang dia nafas tuh, memang dia merasa kalau pulau masih modern, tak mulai riit, Bapak apa-apa, pulau sana saya tidak mau digunakan, cenggok ini seneng koran, gitu lah, itik, mulang dia kurang bangga, pulau nih kayak gini, zaman pulau ini ranking satu, sengsara, urusan kitab pulau saya ambil buang paling mineral, dia, itu gak tak akan, ini biasanya seneng di dia, dia, dia. dia. Guarantee. Boleh aku nggak itu, bapakmu apa Alquran, dua bapakmu yang Alquran, dua nerong Alquran, buah lima sikap sengsualang itu kalau kira-kira, akhirnya telah <mikuy> Quran, tapi nasihatnya apa ulang? Ulang Quran itu kita. Intinya itu ada sama, ada standarisasi. Standarisasi mulai urusan karakter, mulai urusan istiqomah perilaku. Selama ini orang yanglung, yang belum gak punya nasihat itu belum bisa membuktikan itu. Nanti dia jadi yang populer tentang si korang orang-orang. Kamban perilaku nih rakyat bingung. Bingung nol ini sederhana saja. Ini populer. Senin tidak duning kemarin. Selasa balik apa. Rabu boleh jumlah apa? Kapan nol nyai rumah santri? Bungun nol gembor gembor ngomong istiqomah mulang sama adik ini sama air neng di. Membicarakan pulau. Tahu apa sih nopo? Pulau.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 Seneng gini gini, ini gini, rebu gini, kapan oleh bila rumah, Bagaimana peluhuran kok? Kenapa? Bagaimana? Jadi kenapa kami milih sholat itu tradisinya panjang, Islam itu melahirkan satu ilmu bahwa ilmu nasab Itu tradisinya buang-buang Kami dilakukan sejarah Jemak Bintoro Itu saling bunuh juga karena Siapa merosok mantu tapi diberi laku layak Siapa merosok anak -an. Akhirnya, Jadi sampai tidak nak ngaji Qur'an terus ngerti Itu itu Ismail Ishaq Yaqob Ini itu sampai nilafah kilih api secara akademik Ini secara akademik memang saat itu secara pendidikan ilmiah Kasi nabi turunan Tapi sengku mati tadi ngasih Muhammad niku ditutup Wami memang tidak senarum Waisatnya